Suzuki MU-X 4x4 kendaraan off-road yang tangguh dan efisien, lihat kelebihannya. Isuzu MU X 4x4 adalah kendaraan offroad yang mengesankan dengan banyak keunggulan. Hadirnya All New Isuzu MU X 4x4 menawarkan solusi sebagai mitra kerja yang sangat irit bahan bakar dan tentunya dapat menguntungkan bisnis Anda. All New Isuzu MU-X 4x4 memiliki mesin 1900 cm3 yang irit dan juga menawarkan layanan di tempat dan suku cadang. All New Isuzu MU-X 4x4 memiliki performa off-road yang tangguh untuk menaklukkan medan apapun, tetapi dengan desain sporty baru.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 Fabrikan Isuzu benar-benar memahami bahwa perawatan kendaraan yang ketat dan efisien diperlukan untuk mencapai keuntungan maksimal. Dengan All New Isuzu MUX 4x4 yang serba baru, Anda memiliki solusi lengkap yang menawarkan kemudahan servis dan suku cadang di tempat manapun. Jangan lupakan dukungan jaringan dan kualitas layanan seluruh dealer Isuzu di Indonesia. All-New Isuzu MU-X 4x4 dibekali mesin diesel Kamen Rail RZ. E1,9 liter dengan tenaga maksimum 150 tenaga kuda dan torsi 35,7 kgm. Kemampuan performa mesin ini ditransfer ke transmisi otomatis baru dengan 6 tingkat percepatan. Mesin mobil penumpang juga dilengkapi teknologi turbo baru, yang dapat dikontrol secara elektronik atau melalui turbocharger Common Rail VGS. Dilengkapi dengan tangki bahan bakar berkapasitas besar 80 liter untuk menunjang bisnis dan kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari mobil ini adalah pada mode medan kasar memiliki traksi yang lebih baik daripada LSD, Limited Slip Differential, untuk melewati medan. happening Isuzu MU-X 4x4 juga dilengkapi pelindung radiator dan intercooler di belakang grill dan pelindung bagian bawah bodi mobil dari depan hingga belakang fitur ini dapat meningkatkan keselamatan berkendara bahkan di medan yang sulit all-new Isuzu MU-X 4x4 memiliki kedalaman penyeberangan sungai 80 cm sehingga termasuk kedalaman penyeberangan sungai tertentu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 Berbicara tentang fitur keselamatan, all new Isuzu MU-X 4x4 baru dirancang dengan standar perusahaan. Jadi mobil ini dilengkapi fitur ABS, Anti-Lock Brake System, EBD, Electronic Brake Force Distribution, BA, Brake Assist, Electronic Stability Control, ESC, Traction Control System, TCS, Hill Start Assist, HSA, dan Hill Design Control, HDC, hingga disc brake yang lebih besar Ada fungsi tambahan lainnya, yaitu lampu rem darurat, sasis serta suspensi depan dan belakang juga telah didesain ulang agar lebih stabil dan tidak terlalu ramping di tikungan. Untuk kenyamanan, mobil ini memiliki kabin luas yang dapat menampung 7 orang sekaligus ruang kaki dan ruang kepala di dalam jauh lebih lega berkat roda kemudi berdiameter lebih kecil dan sporty serta penyesuaian kemiringan dan teleskopik bahkan dalam perjalanan jauh Pegas coil lima link membuat kecepatan all-new isuzu mux X4 kali empat lebih lembut dan nyaman interior dalam luggage box dapat disimpan di kotak bagasi di kompartemen bagasi belakang tempatkan barang-barang seperti kit, sarung tangan, rompi, atau botol air 1,5 inci di tempat penampung di setiap pintu. All New Isuzu MU-X 4x4 juga dilengkapi head unit berukuran 7 inci dengan kamera tampak belakang, sensor parkir, rem parkir elektronik, dan fungsi auto hold. Pabrikan menyebut desain all new Isuzu MU-X 4x4 ini memiliki tema emosional dan berani dengan eksterior yang bertenaga dan sporty. Lost sight of who I am kisi depan baru enam benua isuzu lampu depan baru dan lampu belakang yang serasi berpadu untuk mengungkapkan semua elemen dan garis desain kendaraan ini dengan berani ban radial depan dan belakang 255 65r 17 pada pelek 17 inci dari segi harga Mobil All-New Isuzu MU-X 4x4AT di Indonesia dibanderol dengan harga Rp 564,3 juta rupiah dan hadir dalam dua varian warna yaitu Black Mica dan Splash White. keunggulan All New Isuzu MU-X 4x4 kendaraan offroad tangguh namun irit bahan bakar